tangan enco pakai kopling macet kayak gini anjir satu netral satu netral gitu aja terus kalau macet mah jangan terlalu sering pencet kopling maksudnya jangan terlalu lama Oke. Okay. Kembali lagi bersama Romotoflog. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan malam. Soalnya malam Minggu ya kan. Yang penting tadi udah tidur sebentar. Udah istirahat. Oke, okay, kita mau ke Borok jalan-jalan. Ini ada orang Jogjen di bawa sama orang Jogja. <tuh> Ke arah mana male Bro? tugu rame tidak? Macet tidak? Tugu tunggu. Tunggu aja. Namanya juga mus Motor trail Namanya juga motor trail Kalau pendek Motor bebek namanya Aduh helm kelecet Ini Kacanya ditutup Nanti ketoki di helm Yo. Awas nanti rem Kaca Di helm lecet Nih lurus kiri kanan, Hah apa? Kiri. Ini daerah. Daerah apa kain namanya? Ah? Daerah apa ini? Hah Belakang Win. Mana Win? Berarti ini kampung oh. Pan Tadi gue bilang masuk sana masuk Jogja Berarti ini kampung Eh kota. Pusat kota gitu Bukan kotanya Iya Berarti ini bukan Jogja Oh ngomong, Buh bule Eh, bulekah bukan? Jogja, Jogja Kita ke Jogja dua kali Ini bensin dari yang tadi malam Isi habis 90.000 Tapi masih ada sisa empat garis Masih bisa putar-putar Jogja Besok pulang baru isi lagi Jadi bensin baru keluar 90.000 Baru habis Rp90.000 Tapi itu pun belum habis Pertamax Turbo Macam jauh kah? Macam jauh kah? Hah? Jogja kalau malam enak ya? Ternyata Jogja kalau malam begini enak ya? Kemarin saya akan ke sini tapi kan corona, jadi malamnya sepi Tidak ada kayak begini Keluar malam, suka kota mati Sepi, tutupnya, warung semua tutup Kayak kayak kota mati, keluarnya Padahal baru jam 7 dulu itu Pas awal corona, kalau tidak salah Belok mana? Platinum Platinum apa? Ini apa face apa itu bar lebih bisa pakai modif motor uangnya daripada pas masuk bar lebih bisa pakai modif motor uangnya daripada sama masuk bar tidak pakai beli rokok masuk bar ngapain mending modif motor kringan nkringan Nongkrong di angk angkringan Malioboro Motor kotor lagi Kotor lagi, Cuk. Aduh lecet sudah helm. Aduh. Aduh. Wah, macet. Ini kiri kanan. Kalau kiri kemana? Kalau kiri kemana ini? Kiri kita mau lewat ke Makassar. Kanan? Kanan kita ke Jaga. Jaga. Jernih. Jernih. Gramedia. Tunggu sampai hijau. Hari yang belok kanan hijaunya, cuk masih jauh ke depan. Ini masih jauh ke depan. Sekarang udah mulai rame lagi, cuk. Dulu mah waktu kesini yang dari Bandung, pas awal Corona itu sepinya minta ampun ya, kayak ini apa kota mati. Padahal baru jam 7 malam keluar, tapi udah kayak apa? Udah kayak kota mati. Sekarang macet padat kayak gini anjir. Dulu itu mah waktu awal corona. Eh bukan waktu awal corona, iya waktu masih corona baru-baru corona lah. Ini kalau macet kayak gini berarti Malioboro penuh. mereka Wish Ini penuh amat Mau nongkrong sini akan kan biasa nongkrong sini nih Yang kemarin Anjir ini rame, mau parkir di mana, Cok? Mereka... Hah? tahu mereka... mereka parkir di mana? Atau di ini? Ah mau yang, yang tadi yang pas di tikungan Itu Itu amakan ah, sepuluh 10000 Wih sudah dapat apa itu Puas kenyang sekali puluh 20000 makan sampai Ini apa Otak gila Di kiri Kenapa tidak lurus Boleh kalau jalan kaki Gimana kiri bapia yang murah dimana? bapia yang murah di mana bapia yang enak yang murah di mana hah bapia yang biasa buat oleh oleh dia pernah macet ajak saya dulu, cuma saya lupa di mana tempatnya. Lupa ah. itu su kapan? Itu su 2000 berapa? 2018 ribu delapan belas ke sembilan belas? Ini lurus kanan. Wih macet sekali. Kalau kiri, kemana? Kalau kanan, wow, macet cok! uh macetnya cuk ah Oh ke kanan terus ini kemana lurus tembus dimana lagi lurus tembus di mana lagi oh. terus yang tadi apa bedanya Beda apa kiri nya cu bukan buat konten dari tidur dari tadi yamah demi kalian penonton kontennya Hah? panas apa panas apa macetnya aku tidak mau story oh, Kok kan orang Jogja ngapain story seharusnya sayang story Rumah dari tempat yang bagus, so. ini kuda apa delman? Delmannya kalau digeber, digeber gas kaget. ya, takutnya pas digeber gas kaget, terus willy cok. Delman, -nya. kan, nggak enak. Sumpah, pegel tangan aja, pake kopling macet kayak gini aja. satu netral satu netral gitu aja terus kalau macet loh jangan terlalu sering pencet kopling maksudnya jangan terlalu lama jangan di, di lama-lamain pencetnya pokoknya satu netral satu netral kalau terlalu lama nanti kapas kopling habis Aduh, tadi mending jalan kaki, taruh motor, kalau tahu macet kayak gini, pegang. Alioboro batik. Layon kaos. Ini masih panjang ke depan kah? Parkir di mana? Parkir di pinggir sini. <laughs> Ini kanan bisa tidak? Kanan ini bisa tidak? Hah? Tidak, kalau ke kanan keluar tidak? Hah? Lewat kanannya tidak? Aduh Padat, terlalu padat. Ya Allah, ini lagi padat ah oh, Mending, lurus saya Paling dia Willy. kudanya dipaksa menarik beban manusia beban badan ditambah beban dosa jadinya dua kali lipat ini kayak alun-alun bandung model-model mirip alun-alun Emang ini alun-alun, tuh. Hah? Oh, alun-alun yang mana? Kau pikir kau menarik? Uh oh, tidak. Aku nah, gini, mikutnya ini. Padet, padet, padet cok, padet cok. Kemana nih? Lurus harusnya. Uh. Aduh, Sasu bilang. Mana ini kanan? kanan tidak sengaja-sengaja sih keluar yang tadi yang pasti tikungan... aduh tangan capek kanan iya. ke Candi Borobudur, tapi ditutup kok. Ini apakah lapangan apa? Al Al Al Al Al Tar. Oh, yang pohon kembar itu. Itu toh pohon kembar Yang be? Ah? Alpika apa? Apa? Nyalun kidul mana? Oh, jadi pagarnya baru ini. Ah. Itu yang orang biasa lempar batu ke apa? Jodoh-jodoh tuh, ini alun-alun kidul. Model Model pohonnya sama. Sama kayak yang tadi perasan? Hah? Cuma ini tidak dipagar. Nah. Terus Aduh, grimis. Grimis, Cuk. Mana lurus? Hmm. Ah. Bapak-bapak. Kak kita incuk. Kita melewati lorong waktu menuju ke dunia lain. Wih, kita tiba di mana ini sekarang? Kita sekarang di mana? Oh, ini udah di Bandung ini. Anjir, Co, dari tadi kena macet terus, Co. Akhirnya. Akhirnya kita ke ini aja ke angkringan dekat tubuh kopi apa sih dulu kopi arang namanya nama tempatnya kopi arang pak apa gitu sumpah jauh kaki tangan keram aja macet parkir sini saya kah? eh parkir yang di sebelah sana eh ya ada tuh Turun lalu parkir kram kaki Uy. Tahu ini aja co, enak, loh. Kasih mas jalan nongkrong di sini aja. Kita di tadi nggak terlalu macet, jadi bablas ke sana. Eh, ternyata anjir macet parah, cuk padat bikin apa sih itu? hah? bawa tuh ada kamera hilang tadi gua yang situ rame Oke, sekarang kita balik. Udah nongkrong di Makan udah. Tadi makan banyak, cuy, lumayan banyak. Terus minumnya berapa tadi? Pas di total berapa, Mas? 24.000. Anjir, murah amat, cuy. <laughs> Istilahnya makan segitu banyak cuma 24.000, anjir. <laughs> kan biasanya mah 30, 40. 24.000, Mas. Emang gila. Kenyang, cuk Nanti kalau besok dong jadi Sawe aku Kok balik Aman toh pakai balik-balik besok san mori kalau jadi kelandasan pacu kalau jadi <laughs> Masih rame jam segini Masih rame jam segini Cuma jam 11 sih, entah. jam 11 Ini kak ada Itu doang, engga bukan? Bukan Woi, Aduh aneh Kilometer ya, tuh. 0 kilometer situ tuh oh. yang patung singa tuh bukan oh. Iya Iyo. pas itu hmm. si jam berapa ini sekalian. sekali. Ya. Jogja Kota Batik Dunia Jeep Delman Bagaimana pelaku ya? Apa? Naik Delman Ku duduk di muka pa, eh, pa, Pada hari Minggu Minggu Ayah ke kota Aing ngeri kena sepak, cuy! anjing tak itu, kita, kita, kita, kita, kita, kita, cukup, kita cukup, cukup, cukup, kita cukup, cukup, cukup, kita cukup, kita cukup, cukup, kita cukup, cukup, kita cukup, kita cukup, cukup, Supaya baik jalannya, cincin <packaging> pada hari Minggu ku turut saya ke kota cincin. Real manis istimewaku duduk di muka filbertnya ini sava... Mengendarai kuda supaya baik jalannya, cincin anjing. <validity> kanan mana, iya sini tuh, ini rombongan hmm. kanan ini mereka kayaknya itu, apa ke tempat acara mungkin, lecet Guys, semakin deras guys, kita matiin kamera aja guys. Akhirnya nyampe guys. Tuh mobil mau masuk apa gimana? <tuh> nyampe penginapan. Besok kalau jadi Asan ya Mori. Kita mau, tapi mau setel ganti dulu. nantinya udah mulai longgar. Oke, okay, jadi mungkin cukup sampai di sini aja video. Malam Minggu di Jogja sambil ngebucin. Nanti besok kita lanjut lagi kalau jadi Sanmore. Oke. Okay. See you next video.